assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat galuh channel ini dia Jakaba buatan galuh channel Mari kita lihat hasilnya telah terbukti nah ini dia untuk penyubur atau serubuk tanaman cabe maupun pelau wijau. Oke terima kasih